Yeay, akhirnya nge-vlog lagi. Tapi nge-vlognya jelas. Hari ini bersama member baru. Kita lagi di atas Gunung Batur, tapi uh, cuma setengahnya gitu. Ada ya? Ketik kita ya. Ini Jadi satu aja yang kalau Ini dibukain pintunya ya, Kalau ada yang baik sekali. Kita makan dulu. kita mau mendaki guys tapi nggak ada persiapan kamu nggak masker tuh masih ragu banget hmm? aku nah, belum vaksin <laughs> <laughs> aku juga belum vaksin konsepnya tuh nggak kayak gitu kamu kan udah vaksin ber sudah <laughs> capek bun <laughs> dan dipaksa capek kita balik capek dong, makin capek dong, kalau capek malah balik Ini jagonya mendaki <laughs> Kamu udah mendaki berapa gunung? Banyak Gunung apa aja? Semua gunung di Bali. Bohong! <laughs> kamu gunung agung udah? Udah Masa sih? Udah gunung batur udah Gunung, Ag gunung Ag agung? Itu tinggi dah. kan? Ya Kan kamu bilang belum pernah Udah, sekali aja Dia udah bertukur nasi awan teh. Ya. Masa sih? Ya, oh, itu abang. Gunung Agung. Tutup Ampun Bang Jago. Beneran loh ditutup. Mm -mm. Terus kita ke mana? ke sana ya jalan oh. yang ini aku pegangin mana celanaku putih lagi bener-bener okay. tidak -bener. tidak lagi kesusahan aku bisa kalau nggak pas yang Gitu. Kok, tuh. ini jam berapa sih cukup gak waktu nyampe puncak? Oh, cukup selesai kuat Waduh, sekarang. Sekarang, ada tapi dia bakal kemah kuat banget dia sebelum belum capek ini namanya mendaki seperempat gunung Batur. Dimana yes. kita? Danau. Kita mau coba nyawa, mau coba nyawa pancing. Kalau mahal nggak jadi. <laughs> dan bu 15 lah sama umpannya. Oh, yang belas 15.000. Emang ada ikan di sini, Bu? Banyak. Oh iya, gimana cara mancingnya, Bu? <laughs> ada peletnya? Terus kalau dia udah udah umpannya udah tenggelam, ditarik, dapat ikan. Oh, uh, kalau sampai ditarik ini ya talinya, Bu ya. Iya. Coba ya peletnya oh, ini apa? Indah. Umpannya nih, Bu Udah umpannya. Enggak lepas ya dia? Enggak. Cari yang agak ya. Ya mancing. Ya, pancingan baru. Hari besok mancing. Biasa sih, mancingnya cuma cowok yang kecantol. <laughs> iya. Atau ikan mau nggak kecantol ya? Iya enggak. Cari ikan ya cowok mungkin. Ya kita cari ikan berjenis kelamin laki-laki ya. Makasih udah bikin aku happy. <laughs> wow, besar di danau ya? Iya sih. Kamu nih. Jangan banyak-banyak. Dikit aja. Kote kali enggak? Ketenggelam itu. Segini aja. Ya. aku yakin aku akan dapat ikan. Iya, ada sampai pelet. Pada laki-laki itu. Ya, Pada ikan. Ke ya, dia nak sini. Nah. Sini aja deh. Kita teplung. Nah, ya udahlah ya. Enggak ada. Kule masih ada tempatnya. Tuh. Dia mulai lempar peletnya. netnya keyakinannya, kinanya kada dapat atau tidak Ih banyak lo ikannya lo Mana Ayo oh, kapan aku tarik nih Belum belum sampai ditarik tali ya oh, oh my god Tuh tuh Are nih kok hilang Ini dapat peletnya aja kamu Oh my god enggak bisa terus <laughs> <laughs> <laughs> <bisa. Keep laughs> <rosnych> lagi lagi lagi lagi <unaware> Capek deh Bang gua. Ma Memancing itu berat. Nah, Minamba apa yang? Eh. Ambang mancing apa? Kena keributan. Yes, setelah menunggu sekian lama aku dapat ikan. <laughs> Ini ?夲.♪. aku mau cerita, aku mau cerita, aku mau cerita. Nanti mau cerita dulu. Aku cuma nyemplungin satu detik terus langsung langsung tunggu. Ya guys. Ini ikannya coba lihat ikan kecilnya. My very first fish. Kira dapat ikan pertama ya? Mancing mania ya? Ah, mantap. Mm. Buat yang kedua lagi. Biasanya sih kalau direkam nggak nggak nggak mm. akan dapet. Hi. Kita sudah menunggu terlalu lama dan cuma dapat satu ikan. Jadi kita mau pulang dalam waktu satu menit. eh 10 menit. Dan vlog itu akan berakhir Dada <laughs> Sekarang giliran Bang Jago Kita gitu tahu deh Dia berhasil apa enggak Karena dia enggak bisa diem guys <laughs> Kasihan Bang Jago gagal Ya udah kamu mendaki aja ya enggak usah <laughs> mancing, oke okay, guys. Mendaki seperempat gunung, udah mancing, mancing udah dapat satu ikan. Oke. Okay. Lumayan. Bukan See nasan. you, dadah. dadah.